Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, belovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fativi yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Pijara dan Rizky Bilard. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung. Channel ini persahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanyal seputar legislap tentunya. Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. kabar pertama persahabat ya ada ujian spesial dari kak Marlene Harimani. Wow ternyata postingnya tidak nih dan Kak Aurel Hermansyah semalam tentunya diposting oleh Kak Marleni Hariman persahabat ya masya Allah kita lihat atas sebuah kalimat yang yang dituliskan oleh Kak Marleni Hariman The Mills lesti kejora Aurel Hermansyah Wow masya Allah bangga persahabat ya. Dan kita lihat dalam pusingan tersebut Ada komentar dari Dede Lesti Yang hanya memberikan love hitam Tuh persahabat ya Masya Allah Dua bumil cantik yang selalu kuat Yang selalu tegar persahabat ya Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan Dan dilancarkan untuk persalinannya nanti Amin ya Rabbal Alamin Hingga banyak dibanjiri komentar yang sangat luar biasa Dari para fans Yakni dari Agung Instagram Let's underscore history mengatakan Masya Allah, Bu Mills gelis-gelis ya Cantik-cantik nih, Bu, dua Bu Mills Masya Allah banget persahabat ya Dan kita lihat juga, komentar lain diberikan dari akun Kak Renzi Lazuardi Ternyata Kak Zenzi juga ikut meme di pangsa tersebut persahabat ya Ampun, lagi pada hamil ya Aduh, lagi-lagi Kekutong -lagi. ke, Qiyotong, ke... Yang tentu diberikan oleh Kak Zenzi Yang selalu membuat kita ketawa bahagia Ada aja kelakuannya persahabat ya <guluh> Berikutnya juga ada komentar dari Kak Wanda Hara Yang mengatakan Love deh aku kamu juara hari ini Masya Allah bangga persahabat ya Kak Wanda Memang luar biasa Stelis dari Lesti dan Aurel Hermansyah Berikutnya juga persahabat ya kita lihat ini ada momen yang membuat kita bangga dan bahagia bersahabat Ya perhatikan tetapan Rizki Bilar Yang mana tentunya nggak pernah berubah dari dulu hingga sekarang bersahabat ya Kepada di The tatapan yang sangat tajam, yang sangat manis, manja banget ya Masya Allah Dan kita support juga sama wallpaper HPnya di The LSD itu Aduh ada Foto yang backgroundnya berwarna biru, emang cute banget ya pasangan fenomenal ini Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin, Ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabat, ada kabar terbaru siang hari ini Perhatikan, diunggahan akun Instagram Family, Aneska 23 Tim Leslar Entertainment, ini sedang berkumpul persahabat ya Wow Bikin kepo, bikin penasaran lagi persahabat ya Hari ini, siang ini Tentu tim Leslar Lagi kumpul bersama Dan akan memberikan Sesuatu kejutan bahagia persahabat ya Bikin penasaran aja Dimana Leslar tim Ini berada persahabat ya Apalagi tentunya Leslar tim juga di sini kita lihat, persahabat ya, bersama orang-orang hebat seperti yang bersahabat ya, doakan saja kejutan hari ini yang akan diberikan oleh tim dalam idola kesayangan kita persahabat ya. Dan di sini juga kita lihat ada sebuah kalimat. Kelsen yang dituliskan oleh family unskolesler23 Mereka lagi ada di mana ya? Tuh persahabat ya, ada yang bisa nembak nggak nih? Kita lihat di kolom komentar Dari akun Wanda Gani 6 mengatakan syuting JWB kah? Tuh persahabat ya, apa mungkin syuting JWB? Sepertinya bukan persahabat ya, doakan saja Mudah-mudahan ada kejutan, kabar baik-kabar bahagia yang kita dapatkan langsung Dari Leslie dan kakak Aris Ibila.